Saku, aku Hello guys, welcome to my Abuk TV official channel. My name is Chance chat semua ni. Kita video Kita hafal pun yang ya video dia. kami video orang video. Kau sekian. Um, description box kau check up boh. Unah description box tuan akan sembeli link kau naha. Waling untuk bawah semangat video kau nak nampak ni. Ayah video kau dah ada release kau juga. Nda ayah video kau nampak pas kau release kau jenis Ya, beli ko deh empat belas orang haja, apa semua pun. Jadi, mana saya akan minuskan description box tu checkkan bani link untuk bawa klikkan dia. Anak tambian mana channel ini? Ini yang anjing kat dia. Jadi, sabarlah untuk jumpa. Kita ada objek extra tapi kalau macam ini channel bumi, kita ada untuk kalian group pun apa kalian berapa nama video, nama si jaman. Semang bawa, jadi ini senior cuma, jadi abis kahwinlah subscribe kahwinmu. Jadi, bodeh sabarlah, jadi sabarlah bodeh group ni mau, jadi group ni channel semua, channel di negatif dunia kamu kau eh good guys selamat hari ni ni description box kat bawah aku saya support kat boh mau selamat kita mendirang like bagi subscribe bagi itu boleh jangan semua yang boleh support kat dia jadi mohon kita menjadi bagi macam as main kena subscribe bagi la give like press like untuk tambah dengan all the video the description kat bawah selalu jangan to video pun macam jenis dia semua video kalau like kat boh Nè, xong nè, mình nghĩ chung với cả second time, chenri có con chia riêng cả 1000 by six, kota saya video ring so ini